Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Langsung kita disuguhkan vitamin bahagia lewat postingannya Kak Mersiska Ini persahabat ya, mengunggah video bareng BBL Aduh lucu banget ya Bang El Malam hari ini memakai jaket dan pastinya memang sangat menggemaskan Kata Kak kasih sih persahabat ya BBL ini orang yang ngangenin banget Masya Allah, luar biasa Saya selalu Yana, mudah-mudahan selalu menjadi penyemangat kedua orang tua Amin kita lihat juga bersahabat kalimat caption yang dituliskan oleh akun sandal putih Bilar Masya Allah BBL emang pinter dan ngangenin banget sudah pinter panggil Bunda tepuk tangan dan sambung kata bangga banget aku tuh Masya Allah banget ya BBL memang sudah pinter banget sudah pinter manggil Bunda, sudah pinter tepuk tangan. Masya Allah, anak soleh, anak kebanggaan kedua orang tua, dan banyak orang amin. Kita lihat juga bersahabat ya, berbagai tanggapan komentar pun diberikan, di antaranya dari akun Amanda Bonggu mengatakan, "Padahal dia anak prematur loh, tapi perkembangannya sangat luar biasa. Udah pinter kayak anak pada umumnya, masya Allah. Ini keistimewaan dari BBL. Luar biasa Kemudian persahabat kita lihat juga di unggah Bunda Lesi sebelumnya dua jam yang lalu Mengunggah video nih persahabatnya Video momen keseruan Leslar family Di Bali, ini keren banget persahabatnya Masya Allah Bangga dan kagum dengan sosok Leslar Yang selalu memberikan hal-hal positif Pastinya, Bunda Lesi Kejara Pun menuliskan sebuah kalimat Masya allah, Allah, Terima kasih semuanya Luar biasa Komentar pun diberikan oleh Bang Adi Sky Bang Adi Sky mengatakan enjoy holiday yang guys Katanya itu Masya Allah dukungan dan supportnya diberikan Dari Bang Adi untuk Leslar Family Masya Allah Kemudian juga bersahabat kita lihat nih Cidukan-cidukan vitamin manja Ini sweet moment banget ya Ketika di Bali nih Keseruan Lesti dan Bilar Dan tentunya Abang Fatih Ini lucu dan sangat menggemaskan banget ya BBL Memang selalu menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Masya Allah, luar biasa tanti-hantinya doa terbaiknya kita berikan untuk idola kesayangan kita. Selanjutnya, persahabat, disimak juga. Ini ada judukan yang lebih cute banget ya saat Lesti Bilar naik jet ski. Masya Allah, Bunda L nggak ada takut sama sekali, persahabat ya. boncengin Papa Mbi. Terlihat Bapak Bilar memeluk Bunda Lesti dari belakang Masya Allah Sehat selalu untuk kalian Semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Ini memang Vibesnya Kayak orang pacaran nih persahabat ya kalian Kalau melihat mereka berdua ini Bawanya bahagia dan happy terus setiap hari Masya Allah Kemudian juga persahabat kita lihat juga nih Cidukan yang lebih jelasnya Ketika Bapak B boncengin Bunda Lesti Aduh Masya Allah banget ya apa nih yang ada di dalam pikiran kalian ketika melihat foto Lesti dan Bilar Masya Allah Doa-doa baik selalu diberikan untuk rumah tangga Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat juga Ini ada postingan terbaru dari MRB Clothing Line mengunggah sebuah percakapan persahabat ini ada tentunya voice note juga nih persahabat ya di grup wa namun kita dibikin selvok banget ya dengan kejutan yang akan disuguhkan oleh mrb clothing line ini mini dress yang akan diluncurkan persahabat ya masya allah kita selalu menantikan, kita selalu menunggu kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Untuk berikutnya juga persahabat, ada momen spesial juga yang kita dapatkan. Ini momen saat acara anniversary MS Glow yang ke-6 tahun. Bunda Lesti, Masya Allah, circle bukan kaleng-kaleng persahabat. Ya, ada mama gigi. Ketika Nagita Aurel dan Selin minta tolong ke dedek Lesti Aduh Masya Allah banget ya Bunda Lesti emang selalu bisa diandalkan Ini luar biasa Dan tentunya kita juga salvok ya Dengan Mama Gigi Yang memanggil Bunda Lesti anak SMP Katanya tuh Masya Allah gemes banget ya Bahagia dan bangga pastinya melihat kebersamaan ini Mudah-mudahan silaturahmi Tetap terjalin dan tetap terjaga dengan baik Salvo juga dengan kalimat komentar yang diberikan salah satunya dari akun Ina Almira di situ mengatakan Mama Gigi kalau ketemu Lesti udah kayak adeknya WKWK-nya ring manggilnya Aurel bagian perhatian benerin kalau Lesti kurang rapi atau gimana gitu ah banget ya Allah masya Allah luar biasa bangga ya. Dengan sosok Les Tiki Begitu banyak doa, support, dan dukungan Dari sahabat-sahabat terdekatnya Kita juga pasti masih menunggu Cidukan terbaru hingga kabar baik berikutnya Jangan kemana-mana, terus ikuti Channel Youtube TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Leslar Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh